Personel TNI Angkatan Laut atau Lana Loksemawe berhasil menggagalkan penyeludupan sebanyak 23,98 kg narkotika jenis sabu di pesisir Pantai Senudon, Kabupaten Aceh Utara pada Selasa 13 September kemarin. Penemuan hasil dari informasi intelijen adanya dugaan penyeludupan narkoba melalui jalur laut di wilayah perairan Aceh Utara, tepatnya di Desa Lokpu, Kecamatan Senudon. Kemudian informasi yang diterima dikembangkan oleh personel TNI Angkatan Laut Loksmaui menggunakan kapal taktis melakukan penyisiran di lokasi. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Taman 1, Laksamana Pertama TNI Johannes Jarnoko Wibowo mengatakan, penemuan puluhan kilo narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil kerja keras personel Lana Loksmaui dalam memberantas narkoba di wilayah Aceh, khususnya di daerah pesisir perairan laut Aceh Utara dan Loksmaui. Laksamana pertama TNI Johannes Jarnoko Wibowo juga menyebutkan, TNI AL sebagai penegak kedaulatan di bagian laut berkomitmen mendukung pemerintah memerangi dan memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba. Saat ditemukan karung yang berisikan barang haram narkotika jenis sabu tersebut dikemas sebanyak 22 bungkus. Sampai saat ini, sebanyak 23,98 kg narkotika jenis sabu itu belum diketahui pemiliknya dan akan dilakukan pemusnahan. Kami, dari Institusi TNI Katang Laut, berkomitmen senantiasa mendukung penuh, mendukung penuh pemerintah dalam upaya memerangi narkoba dan memberantas peredaran narkoba atau war on drug bersama-sama dengan teman-teman yang lain, institusi yang lain, baik dari polisi maupun BNN. Kegiatan penemuan barang bukti ini berupa narkoba, ini melalui jam laut. Pemusnahan puluhan kilo narkotika dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Tamal I Laksamana Pertama TNI Johannes Cernokowi Bobo yang berlangsung di Markas Komando Lanal Loks Mawai. Selain dan turut hadir Danlanal Loks Mawai, Kolonel Mardian Suryansa, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal SIKMM, BNNK Loks Mawai, Saiful Fadli, para perwakilan pejabat PJ Bupati dan Kajari Aceh Utara, melakukan bersama pemusnahan narkotika jenis sabu dengan cara dicampur minyak dan di blender subsidi yang lambungan ya, Pak ya, kita tuang tuan ya oke <mess> <tuh simpupuk> <laughs>